Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Diva TV Yang akan terus memberikan info-info menarik Kabar baik, kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat di pertama persahabat dia Ada kabar dari RCTI kali ini Ada tentunya kabar yang membuat kita pastinya bangga sekali ya Dengan Bunda Lesti Begitu luar biasa Karya-karyanya diminati oleh semua kalangan Namun ada kalimat komentar persahabat Setidaknya bukan foto, tapi real kemampuannya sambil emang ketawa nih persahabat ya Namun di sini ada balasan juga kalau tidak punya kemampuan, tidak mungkin di-voting dan disukai banyak orang. Ini jawaban yang keren banget sahabat ya untuk menjawab komentar netizen yang selalu saja nyinyir kepada Leslar. Ini ya, mewakili fans Leslar banget nih jawabannya. Kalau tidak punya kemampuan, nggak mungkin dong Bunda Lesli di-voting dan disukai oleh banyak orang. Media mengakui penyanyi paling top di tanah air yang kedua memiliki suara emas yang mampu meluluhkan banyak orang tuh persahabat. Ini sih keren banget. Komentar pun begitu banyak persahabat. Di antaranya di akun kucingku 886 Lestlar mengatakan Lesti Kejora penyanyi top di tanah air, diva muda bertalenta suara emas. Wow. Ada juga tanggapan dari Nurang 473 Semoga Leslar di RCTI, kalau Leslie dan Bilar hadir di RCTI, gempur yuk, Leslie Lovers, Leslie Lovers, Bill Lovers. Vets gempur RCTI ratingnya biar nomor satu, sukses RCTI, katanya tuh. Wow, belakangan ini memang RCTI, berita Leslar selalu positif, per sahabat. Ada tanda-tanda nggak nih Leslar ke RCTI? Wah, mudah-mudahan Sanji mudah-mudahan ada kabar baik, ada kejutan untuk warga Konoha. Amin. Berikutnya persahabat disimak juga sini ada tentunya postingan dari Papa Bilar, pasti kalian tahu banget ya Papa Bilar di sini mengunggah sebuah postingan, ini postingan pemenang kuis Papa Bilar kemarin persahabat, namun dibikin salfok banget ya dengan kalimat yang tentunya masuk oleh fans dikirim ke Papa Bilar. Tidak perlu khawatir jika ternyata di belakangmu ada sekelompok orang yang rugi menggibahimu Dan menjelek-jelekkan kamu di depan banyak orang Di hadapan orang lain mungkin namamu tak lagi baik Dan kamu merasa dirugikan Tapi percayalah, di hadapan Allah justru orang-orang yang menggibahimu lah yang sebenarnya paling rugi Tetaplah bersabar, sebab kesabaranmu lah yang akan membawamu kepada sebuah kemenangan Wow! Kata-kata luar biasa, persahabat, untuk mensupport Rizky Bilar. Mudah-mudahan warga Konoha tentunya semakin kompak, menjadi fans yang baik, mensupport yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga, persahabat, selanjutnya kita lihat ada sebuah artikel dari akun musik on update, persahabat, ya. Kali ini ada sebuah artikel Ahmad Dhani, persahabat ya, yang kabarnya nih yang akan membuatkan sebuah lagu untuk Lesti, bukan Alita Hair kini Ahmad Dhani akan buatkan lagu untuk Lesti Bilar dengan judul lagu Jangan Sakiti Aku. Kita simak artikelnya persahabat. Kasus Lesti Bilar kembali jadi inspirasi musisi untuk membuat lagu setelah Alita Hair kini giliran Ahmad Dhani yang ingin membuat lagu tentang Lesti Bilar yang berjudul Jangan Sakiti Aku. Saya rencananya membuat lagu Buat Lesti, judulnya Jangan Sakiti Aku Lagi, ungkap Ahmad Dhani. Lagu tersebut rencananya akan dibawakan oleh Ahmad Dhani bersama Lesti Kejora pada konsernya yang bertajuk 51 Tahun Kerajaan Cinta. Wow, mudah-mudahan saja bersabat ya, tentunya Bunda Lesti bisa tampil dan memberikan kejutan untuk kita semuanya. Semangat pokoknya untuk keluarga Konoha, support yang terbaik untuk Lesti mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaiknya. Untuk berikutnya juga persahabat kita simak nih ada kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah lagu insan biasa Bunda Lesti masuk top 10 dangdut di Gemam Merdeka Bali Ini di Radio Gemam Merdeka Bali Persahabati Alhamdulillah Lagu Lesti Kejora Masuk top 10 Berada di urutan ke 9 Ini keren juga Masya Allah Congratulations pokoknya untuk Bunda Lesti Semoga lagu-lagunya selalu trending, lagunya selalu booming dan viral di mana-mana. Kita selalu bangga dengan Bunda Lesti. Alhamdulillah, para dukungan begitu banyak. Luar biasa, support begitu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintainya. Jadi keren. Berikutnya juga persahabat perhatikan di sini ada postingan dari Bilar.Indi persahabat, ya, namun kita dibikin sapok banget nih dengan kalimat komentar dari para fans. Salah satunya persahabat di sini komentarnya Pak udah pantas nih jadi bapak-bapak anak dua katanya tuh wow gimana nih Bang Rizky Bilar? <laughs> Sudah ada yang tentunya mendukung banget nih ya kalau Papa Bilar tentunya memiliki anak kedua mudah-mudahan saja ya ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesenangan kita sepertinya memang terlihat banget ya warga Konoha ngebet pengen banget nih Abang El er punya adik masya Allah apalagi memang terlihat Bapak makin hari makin kesini sudah makin dewasa ini luar biasa kemudian juga sahabat, kita simak nih di story-nya Renzi Lazwardi mengunggah foto Kak Wanda Hara ternyata Wanda Hara sedang berulang tahun ya, happy birthday untuk Kak Wanda orang baik juga ini orang yang selalu mensupport Leslar doa terbaik pokoknya buat Kak Wanda Hara mudah-mudahan selalu bahagia amin, kemudian juga persahabat berikutnya, kita lihat nih diunggahan meruah MC 28 menit yang lalu mengunggah sebuah postingan fastingan persahabat ya, ada kalimat juga nih terima kasih telah menjadi bagian kami nanti di acara santunan ini sepertinya sponsor persahabat ya Sponsor untuk berbuka puasa nanti di tanggal 10 di acara santunan persahabat Mudah-mudahan acaranya lancar Mudah-mudahan acaranya juga diberikan kesuksesan Kita selalu menunggu, selalu menantikan kabar baik dari Rizky Billar yang akan hadir di acara tersebut persahabat Bismillah saja doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar dan kita semuanya mudah-mudahan sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat? Silahkan berkomentar terus ikuti channel Diva TV ya, yang akan terus memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Leslar Family. Mungkin itu informasi di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.